Siap bersaing dengan Honda HR-V, Wuling Alvis SUV terbaru 2023, fitur canggih dan harga terjangkau. Pabrikan mobil asal Tiongkok, Wuling Motors resmi meluncurkan SUV terbarunya, Wuling Alves pada gelaran Indonesia International Motor Show 2023. I deserve this, I just want to break these chains I was asking for greatness, true to myself, I never fake it See no many once, I it so they get famous And when I say the truth, most really can't take it In spite of everything I've been through, I'ma make it Fake friends, bottom of my downfall, it's toxic Day one, started the outlaws for profit you know, all I do is write verses, no talking All I do is put the work in, no option This was everything I ever wanted Created a legacy off of me, just being honest And the fake ones hate, but it's all to no avail They want to see me lose, but you know I never fail Fail yeah. Dari desainnya, tak heran bila mobil SUV ini disebut sebagai adik kandung dari Wuling Almas yang sudah lebih dulu beredar di pasar otomotif Indonesia. Wuling Alves hadir sebagai pemain baru di segmen SUV compact dan siap bersaing dengan banyak pabrikan, seperti Honda HR-V, Hyundai Creta, dan Kia Sonet. Namun, dengan harga yang lebih terjangkau dan fitur yang lengkap, Wuling Alves memiliki lima bekal menarik untuk melawan kompetitornya. Penasaran bagaimana ulasan lengkapnya? Berikut ulasannya. Harga yang menggiurkan. Harga Wuling Alves yang paling menggiurkan di kelasnya membuat SUV ini bisa bersaing dengan pabrikan lainnya. Dengan harga mulai dari Rp 209 juta rupiah hingga Rp 295 juta rupiah untuk tipe tertingginya, SUV ini masuk ke segmen yang paling diminati di pasar otomotif Indonesia. Bisa dibilang juga kalau harga Wuling Alves justru lebih dekat dengan hatchback populer, Honda Brio RS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 mesin yang bertenaga wuling Alves menggunakan mesin 1.5 liter naturally aspirated 4 silinder di TDOHC dengan kapasitas 1485 cm3 yang setara dengan yang digunakan di wuling formal Max pickup mesin ini mampu mengeluarkan tenaga Puncak 100 PS pada 5800 RPM dan torsi maksimum 143 nm pada 4600 RPM mesinnya dibuat untuk gerak roda depan dan di RPM tinggi sehingga membuat mobil ini lebih bertenaga dan responsif. Desain Stylish Wuling Alves menonjolkan desain yang penuh gaya dengan desain sleek dan stylish. Compact SUV ini didukung dengan dinamik dual tone color penggunaan LED di arl serta adjustable LED di lampu utama dan LED lampu belakang, Bolt from real desain kaki-kakinya pakai velg 16 inci dengan gaya cutting edge yang khas anak muda banget. Overall, SUV ini tampak fashionable dan stylish. <tik> Interior yang modern Interior Wuling Alves yang modern menjadi kelebihan pabrikan 5 Berlian Kabin SUV ini mengutamakan style dan kecanggihan Misalnya dengan adanya electric sunroof yang membuat kabin jadi lebih lapang, head unit layar sentuh berukuran 10,25 inch, dan panel instrumen TFT berukuran 7 inch, interior Alves juga dilapisi material premium, sehingga semakin membuat mobil ini terlihat elegan.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 Fitur lengkap, Wuling Alves dilengkapi dengan teknologi pintar dan modern yang menjadikannya semakin menarik di mata konsumen. Fitur Wine dan Adas menjadi fitur unggulan yang dimiliki oleh mobil ini. Fitur Win memungkinkan pengemudi memberikan perintah suara dalam bahasa Indonesia untuk melakukan berbagai pengaturan di mobil. Sedangkan Adas terdapat tiga kategori fitur, yakni Adaptive Land Recognition dan Safe Designs and Braking Assistant. Pilihan Transmisi Wuling Alves memiliki pilihan transmisi manual 6 percepatan dan otomatis CVT.